Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Bill dan Leslar Lovers dimanapun Anda berada. Selamat siang, kembali lagi di Fatifi Hadir untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan pastinya kabar bahagia dari idola kita, Lesti, dan Rizky Billar.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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada tentunya kabar bahagia banget untuk keluarga Konoha Langsung dari Trident Entertainment yang mengunggah video BTS Persahabat ini BTS di model video lagu insan biasa Kita simak aja nih persahabat ya Ini proses syuting, model lastik gejorah saat tentunya hujan-hujanan Dan kita lihat juga ini aksi lucunya Bunda Lesti saat naik ranjang nih Jadi ya, jadi situ ada Rangga Azub nih Aduh ini kelakuan gesrek dari idol kesayangan kita Emang selalu bikin kita happy dan ngakak bahagia pastinya Apalagi para ya ada momen yang tentunya luar biasa nih Saat Bunda Lesti ini dipakein gelang nih oleh Rangga Azop Bunda Lesti hanya bisa tersipu malu ya Alhamdulillah kesampaian juga nih para dia ya Bisa syuting bareng dengan Rangga Azop Ini kebahagiaan yang luar biasa, yuk sama-sama persahabat yang mampir di channel Youtubenya 3D Entertainment kalau sudah di up persahabat ya BTS di model video instant biasa kita simak juga kalimat caption yang ditulis langsung oleh admin 3D Entertainment meskipun lagu dan skin-skin di model video instant biasa tuh sedih banget Bahkan ada yang bilang ikutan nangis pas nonton model videonya Tapi ternyata pas syuting, Lesti kejara sambil bercanda dan ketawa-ketawa gini guys Tuh persahabat ya, Masya Allah, happy banget ya Bunda Lesti saat proses syuting Komentar pun tentunya persahabatnya luar biasa memang dari para fans Kita simak aja nih persahabat ya, ada tentunya tanggapan dari akun unum.awal ia mengatakan kata suaminya dulu, gak bisa lihat yang ganteng-ganteng, pengen nampol tuh muka centilnya bunda, katanya tuh ada juga persahabat tanggapan lain dari akun instagram lenny.azleny jadi ingat abang el centil sama asisten aurel di lapangan bola ya kayak gini nih, kayak bundanya katanya itu aduh masya Allah bahagia terus untuk leslar, mudah-mudahan apapun yang dilakukan, selalu dilancarkan amin kemudian juga persahabat selanjutnya kita simak ini ada kabar yang sangat membanggakan dan pastinya ini kabar bahagia mengenai Karya Lesti. Lagu Insan Biasa alhamdulillah pesambet yang sudah tembus 2,8 juta kali ditonton. Ini mah pesambet ya wajib kita pertahankan. OTW ke 3 juta viewer. Semangat untuk kita semuanya buktikan keluarga Konoha itu makin solid dan semakin kompak untuk mendukung karya Karya Lesti kejora. Untuk berikutnya, bersahabat, kita mampir di outfitnya Bunda Lesti, jaket atau sweater atau hoodie yang dipakai oleh Bunda Lesti semalam saat nobar Ini nonton bioskop di bersahabat, yang nonton bareng dengan Kak Kirana Fari, Ini harganya bukan kaleng-kaleng, mereknya Gucci, dibanderol, 34 juta 800, rupiah, harga yang sangat fantastis sekali. Masya Allah, berkah barokah.